cowok-cowok yang budiman masih sering ngajak makan. Kayaknya kalah deh dengan cowok-cowok yang sering ngasih transferan Ya selamat datang di channel Sid. Kali ini Bang Jin akan menciptakan sebuah film yang berjudul Princess yang dirilis pada tahun 2022 Bagaimana kesuarannya langsung saja ke alurnya guys Film diawali seorang princess yang dipaksa ayahnya atau Raja Edward melakukan pernikahan politik dengan Lord Julius. Dikarenakan sang Raja Edward menginginkan seseorang laki-laki untuk meneruskan tahtanya. Sedangkan Raja Edward tersebut memiliki dua anak perempuan. princess yang mendengar hal tersebut tidak mau menikah dikarenakan Lord Julius memiliki sifat arogan dan tidak berperi kemanusiaan. Di saat proses pertukaran cincin pernikahan, princess melarikan diri dari altar pernikahan. Melihat itu semua, Julia hanya bisa menatap kepergian princess. Malam pun tiba di mana kerajaan Edward terjadi penyerangan oleh Julius dan Julius menyuruh para pengawalnya menangkap semua keluarga Edward. Para pengawal yang ingin menangkap Princess pun tidak bisa dikarenakan Princess melakukan pemberontakan. Akhirnya para pengawal memberikan obat tidur dan film pun baru dimulai. Film dimulai memperlihatkan sebuah kastil yang teramat tinggi Di dalamnya ada seorang prinses yang tengah pingsan Dan tak lama kemudian prinses cantik itu pun bangun Prinses mencoba untuk kabur Tiba-tiba prinses mendengar ada seorang yang akan datang Prinses pun berpura-pura tidur Dan ternyata dua pengawal Julius memeriksanya. Salah satu pengawal mengatakan pada temannya bahwa pengawal itu tidak pernah melihat princess lebih dekat. Lalu pengawal tersebut berjalan untuk mendekati princess. Tiba-tiba Lalu princess yang berusaha membuka rantai di tangannya pun berhasil. Kemudian salah satu pengawal tersebut menghampiri princess untuk menyerang. Dan berakhir, modar sisa satu pengawal, Princess pun juga berhasil melumpuhkannya. Lalu pengawal tersebut ditendang oleh princess sampai pada akhirnya pengawal itu pun jatuh ke tengah-tengah laut kastil. Princess pun berencana akan kabur dari tempat tersebut. Namun mendengar akan ada yang masuk lagi, princess pun memukul menggunakan kapak besi dan berakhir modar. Di sisi halaman istana, keluarga dari princess tengah diikat dengan rantai. Beberapa saat, datanglah Julius bersama kekasihnya bernama Moira. Julius yang melihat Raja Edwan yang tengah tak berdaya pun mengatakan bahwa raja itu sama seperti ayah dari Julius. Lemah, cengeng, dan mudah percaya pada orang lain. Tiba-tiba adik dari princess sebut saja namanya Violet. Yang geram mendengar hinaan dari Julius pun mengatakan bahwa Julius tidak pantas menikahi kakaknya. Mendengar hal itu, Julius menghampiri Violet dan mengatakan, Mengatakan apa yang Julius inginkan harus didapatkan Tiba-tiba Violet meludahi wajah Julius Moira yang melihat kejadian tersebut Tidak terima Julius dihina oleh bocah kecil itu Langsung melempar cambuknya kepada salah satu kepercayaan Raja Edward dan Moira mengatakan kepada Violet omongan yang keluar dari Julius itu harus patuhi dan jangan melawan. Lalu Julius dan Moira pun meninggalkan mereka. Lalu keluarga Princess pun dibawa oleh pengawal Julius ke ruangan bawah tanah. Tanpa mereka sadari, Princess melihat kejadian tersebut dan bertekad akan keluar dari kastil dan membebaskan keluarganya dari Julius sang iblis. Tak lama kemudian princess pun keluar diam-diam dari tempat tersebut Tiba-tiba prinses kagetkan dengan manusia berwajah besi akhirnya pengawal berkepala besi pun modar di sisi luar istana pengawal membawa mayat temannya yang ditemukan di tepi laut Julius dan Moira yang mendengar pengawalnya membawa mayat pun segera keluar dan melihat itu Moira yang meneliti mayat tersebut mengatakan bukanlah jatuh ke laut biasa Karena Moira melihat ada luka lebam di mayat tersebut Julius yang mendengar penjelasan Moira menyuruh orang kepercayaannya Sebut saja namanya Mac melihat kastil untuk memeriksa princess apa masih ada di kastil ini dan Julius juga mengancam Mac jika salah satu tahanannya berhasil kabur, Julius akan memotong leher Mac. Lalu Julius pun meninggalkan mereka. Setelah kepergian Julius, Mac menyuruh pengawal gendut untuk memeriksa princess di menara kastil. Saat ini princess tengah mencari jalan keluar dari kastil, tapi sayangnya dia malah tersesat di sebuah gudang kastil. Tak lama kemudian, Princess mendengar ada yang akan masuk gudang tersebut. Princess pun siap siaga, mengambil tongkat. Teman pengawal yang tidak terima juga langsung menyerang Princess. <tuk> ...dan juga ikutan modar. Di sisi lain, pengawal gendut yang tengah memikirkan separuh nyawanya... ...karena belum sampai ke atas menara. Pengawal gendut itu pun istirahat di dekat jendela. Tanpa disadari oleh si gendut, ada princess yang tengah bersembunyi di luar jendela... ...sedang bergelantungan manja. Tak lama kemudian, princess pun berjalan dan mencari jalan keluar. Namun sangat disayangkan, princess masuk di ruangan pengawal yang tengah mengambil harta istana. Melihat hal itu, princess dengan cepat mencari persembunyian sambil mencari pintu menuju kamarnya untuk mencari senjata yang pernah ia dulu pakai saat latihan bersama sahabatnya bernama Ling. Akhirnya Princess pun menemukan kamarnya lalu mengambil senjata sambil mengingat di mana princess dulu berlatih bersama Link dan orang kepercayaan Edward. Hisosome Ongko. And the warrior who trained Tak menunggu waktu lama, princess keluar kamar tersebut. Di tengah perjalanan, princess mendengar suara Julius dan Moira di dalam kamarnya, lalu menghampiri untuk mendengarkan rencana mereka. Tapi sangat disayangkan, princess mendengar Julius tengah mengeluarkan jurus gombalnya untuk meyakinkan Moira bahwa Moira permaisuri satu-satunya. Princess hanya dijadikan pion oleh Julius untuk mendapatkan kerajaan tersebut. Ayuh, Princess yang mendengar itu semua langsung meninggalkan tempat tersebut. Di sisi lain, pengawal gendur yang entah berapa jam menaiki tangga dengan senyuman separuh hatinya, akhirnya sampai di depan kamar princess dan melihat dari lubang kunci tersebut bahwasannya princess baik-baik saja, lalu meninggalkan tempat itu. Di lorong rahasia, Princess tengah mencari jalan kecil untuk bisa keluar. Setelah menemukan jalan tersebut, tapi siapa sangka Princess berada di bawah pengawal berbaju besi dan terjadilah. Gendut pun pergi menemui Julius di luar istana dan melapor bahwasanya Princess baik-baik saja di menara kastil. Julius yang akan menjawab tiba-tiba dikagetkan dengan jatuhnya mayat. Mengetahui perbuatan Princess, Julius marah dan menyuruh Meg dan pasukan yang lain untuk menangkap Princess. Princess yang berada di atas dan melihat kemarahannya, Julius, pun memilih segera kabur. Namun, sangat disayangkan, di pertengahan jalan, Princess dikepung, dan terjadilah. Saat turun tangga prinses melihat si gendut tengah menaiki tangga Sambil menunduk muda berpenggiraukan princess Dan membuat princess bingung Tanpa banyak mikir princess pun segera pergi Beberapa menit kemudian princess pun kewalahan dengan banyaknya para pengawal Akhirnya princess memutuskan melompat keluar jendela Dan berkelantungan seperti Spider-Man Lalu melompat ke arah kamar sahabatnya Tiba-tiba, princess mengingat di mana Edward tidak mempercayai kemampuannya dan selalu dipaksa menikah politik bersama Julius. Tiba-tiba, dikagetkan oleh seseorang saat melihat wajahnya ternyata link sahabatnya. Ling yang melihat keadaan, princess pun prihatin dan mengobati semua lukanya. Tak lama kemudian, princess dan Ling pun pergi ke arah dapur dan melihat semua pelayan diseret oleh pengawal Julius. Namun siapa sangka, kecurangan Ling membuat pengawal tersebut menyadari keberadaan mereka dan terjadilah baku hantam. Oh, Are oh, you right? It's a. Yeah. Tiba-tiba, Moira datang dan juga menyerang Princess dan Ling. dengan siasat Ling membakar tempat tersebut lalu Princess dan Ling pun keluar Ling pun menyuruh Princess pergi untuk menyelamatkan keluarganya di ruang bawah tanah <SILENCIO> Saat tiba di ruang bawah tanah Princess berhasil melumpuhkan semua para pengawal Julius dan mengeluarkan keluarganya <SILENCIO> tapi di tengah perjalanan princess dipukul Ia ya, princess pingsan dan dibawa ke sebuah ruangan. Tak lama kemudian princess bangun dan melihat keluarganya yang berada di sana. Tiba-tiba Julius datang bersama Moira yang membawa link. Julius pun menghampiri princess lalu mengatakan kau yang membuat kekacauan. Tanpa basa-basi Julius menampar princess. Tak lama kemudian prinses yang mendapat celah agar bisa bebas dari tempat ini Memberi kode kepada Link untuk membawa Violet Prinses pun langsung baku hantam dengan pengawal tersebut Ya di dalam air Princess mengingat di mana Princess dulu berlatih dengan keras bersama Link. Tiba-tiba Princess bangkit dan melepaskan ikatan di tangannya. Princess pun berhasil keluar dari air dan masuk ke istana dalam istana. <San> Tak lama kemudian, princess bertemu dengan Link dan Alia. Mereka pun menuju ruang senjata. Di sebuah ruangan, Julius tengah menyuruh semua orang berkumpul, termasuk keluarga princess untuk pernikahan Julius dan Violet. Sebagai pengganti, dikarenakan princess sering menolak dan selalu melakukan pemberontakan. Namun siapa sangka, Julius menangkap Violet dan membawa ke depan altar. Saat tengah-tengah proses pernikahan Julius, tiba-tiba Julius mendengar keributan di luar istana Menyuruh semua pengawal melihat keadaan tersebut Ternyata di sisi luar, princess dan Link tengah baku hantam dengan pengawal Julius Link yang berhasil melumpuhkan pengawal tersebut berlari segokil-gokilnya ke dalam untuk mencegah pernikahan Violet dan Julius. Namun siapa sangka Link dicegat oleh Moira dan para pengawalnya. Moira memerintahkan pengawalnya untuk menyerang Link. Sedangkan Moira meninggalkan tempat tersebut untuk menemui princess. Moira yang melihat princess tanpa baba langsung menyerang dengan cambuk kesayangan Moira. <laughs> Karena princess adalah aktor utamanya, ia pun berhasil membunuhnya. Princess yang melihat Link akan dibunuh oleh Julius segera berlari dengan seribu bayangan ke dalam ruangan untuk membantu Link yang tengah bertarung dengan Julius. Julius yang melihat princess berlari ke arahnya langsung menusuk Link. Princess yang melihat Link jatuh pingsan tanpa basa-basi menyerang Julius. I told you I would. <tuk> so you <tuk> <tuk> Tapi sangat disayangkan, Princess kalah dan langsung dilempar di hadapan keluarganya. Raja Edward dan yang lain hanya mampu melihat tanpa bisa membantu Princess. Julius saat ini tengah mengancam akan membunuh Princess jika ada yang melawannya. Julius yang sedang tidak fokus tiba-tiba Princess mengambil pedangnya lalu memotong kepalanya sampai modar. Lama kemudian princess mengambil mahkota yang ada di sebelah kepala Julius dengan kaki pincang lalu memberikannya pada ayahnya Dan pada akhirnya Edward menyuruh membunyikan lonceng kemenangan dan Edward juga meminta maaf pada princess sudah tidak percaya akan kemampuan sang anak dan tiba-tiba princess mengingat Link dan mencarinya dan pada akhirnya mereka bertemu dan berpelukan. Dan film pun tamat. Ya, kotas dalam film ini setiap tantangan adalah takdir, setiap kemenangan adalah pilihan, dan di setiap kekalahan selalu ada kemenangan yang menanti. Saya Bang Jem, pamit undur diri, sampai jumpa kembali.